Saya dituntut 10 tahun Tinggal kita minta sama Allah Bagaimana Allah nanti memutuskan Lewat tangan Hakim Intinya Saya hanya Youtuber yang undang Bambang Tri Poin pertama Dan saya bukan yang pertama Sebelum saya undang Bambang Tri Bambang Tri sudah viral duluan di depan wartawan begini Sudah banyak Youtuber yang upload Harusnya kalau hukum ditegakkan Sebelum saya undang Sudah terjadi itu proses hukum sebenarnya nah baru saya begitu saya ada Refli Harun ada Mbak Rahma Sarita ada youtuber yang lain yang mengusulkan nah tapi yang diincar yang ditangkap hanya saya nggak apa-apa semuanya Allah yang berkehendak orang ketika politik sudah berubah dekati pemilu sudah mulai ada yang meninggalkan kan begitu politik oke sanggoh sahabat yang terlalu panjang yang kedua menarik juga tadi yang jadi rujukan adalah ahli bahasa Pak Duta siapa? Bahari. Pak Duta, Duta Bahari. Pak Duta Pak Andika Duta Bahari. Tapi alhamdulillah Pak Andika Duta Bahari ini juga pernah jadi saksi yang memberatkan Habib Bahar di Bandung. Tapi Allah berganda lain Habib Bahar bisa bebas. Allah. Cukup ya. Ke Ke depan. Mungkin Ya Selasa kita ketemu di Pleido nanti di Pleido kan masih ada satu hak saya itu Pleido nanti kita sampaikan semuanya di situ. Insya Allah. Okay. Ada Pak kuasa hukum Pak, mungkin kuasa uh, terkait dengan pledoi nanti Tadi disampaikan uh, Jaksa penuntut umum bahwa Tuntutan terhadap Gus Nur ini adalah 10 tahun Sama dengan Bambang Tri Yang kita ketahui Mungkin teman-teman uh, Media juga kurang meliput Yang kurang eksposur terhadap Gus Nur bahwa Beliau ini adalah Seorang ulama Entah terserah mau ngomong lulusan SD atau apa yang sekarang digoreng, tapi beliau ini dengan uang sendiri punya yang namanya pesantren di Poso, Palu, di Palu, dan beliau ini dalam membiayai uh, apa namanya pondok tersebut itu jelas pakai uang pribadi. Uh, yang pertama saya sampaikan bahwa dari uh, persidangan tadi dari tuntutan 10 tahun. Jelas kita sangat keberatan, dan itu tidak adil. Uh, kita flashback uh, sebentar ke belakang, saya bertanya kepada Gus Nur, di persidangan juga, apakah Gus Nur dendam dengan Pak Jokowi? Jawabnya adalah tidak, sama sekali tidak dendam dengan Pak Jokowi. Punya tidak punya alasan, alasan dendam, apapun. Gus Nur ini hanya warga biasa, warga yang ingin kritik pemerintahnya karena dirasa di masyarakat, hukum belum tegak sepenuhnya seperti yang kita ketahui sekarang banyak orang-orang menyelewengkan jabatan dan lain sebagainya narkoba masih merajalela karena apa karena seperti itu ini adalah cuman kritik kritikan dari seorang warga biasa yang kebetulan adalah memposisikan diri sebagai oposisi tentunya dengan pemberitaan seperti itu Gus Nur melakukan apa namanya mubalah dengan Bambang Tri karena isu ijazah uh, palsu dan lain sebagainya Ini adalah kritikan Terhadap pemerintah Masa sih Indonesia negara sebesar ini Kita Tidak khawatir dengan Administrasi yang begitu buruknya Di negara kita Gus Nur menyampaikannya adalah di Youtube jasa penuntut umum Menuntut bahwa Gus Nur ini Menyebarkan keonaran Keonaran yang mana yang disebarkan Keonaran menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 46 itu adalah keonaran pada waktu itu, pada waktu setelah kemerdekaan. Bukan keonaran seperti media sosial, media sosial seperti teman-teman wartawan semua ketahui bahwa komentar dan lain sebagainya itu tidak real, tidak secara fisik. Jadi itu hanya di media sosial. Bukan terjadi keonaran betul-betul di masyarakat. Itu satu. Yang kedua. Gus Nur ini adalah seorang ulama yang sangat mencintai agamanya Tapi kebetulan beliau ini adalah seorang oposisi Saya hanya youtuber yang undang Bambang Tri, poin pertama, dan saya bukan yang... nah baik saudaraku ya ini tadi agak apa tidak kedengeran suaranya oke okay. nah baik jadi di sini kita sudah lihat semua bagaimana Gus Dur dituntut 10 tahun penjara kawannya dituntut 10 tahun penjara hanya karena mengajak membanteri datang ke tempatnya Gus Nur untuk tanya jawab terkait ijazah Nah, sebelumnya itu, kan sudah disampaikan tadi, sebelum ke Gus Nur, Bang Menteri sudah pernah tampil di YouTuber-YouTuber lain. Tapi kenapa hanya Gus Dur yang dihajar? Nah, ini kalau, kalau rakyat Indonesia keras mengkritik, Ih, jangan selalu disalahkan. Makanya kalian pemerintah itu harus baik biar tidak dikritik. kecuali kalian pemerintah itu sudah baik, sudah sempurna, sudah tidak membuat kesalahan. Ya, itu berarti lah yang sudah tidak mengkritik, tapi selama kalian masih membuat kebijakan yang kurang rakyat akan akan mengkritik. Saya ini mengkritik kalian, kenapa tenaga kerja asing Cina itu masuk? Sedangkan bangsa Indonesia, Indonesia ada yang nganggur. Kenapa sebanyak nganggur? Nanti, ketika Cina, ya, kalau tenaga ahli boleh lah, tapi kalau tenaga-tenaga kasar, ini kondisi umum lagi ada faktanya. Nah, terus, kalau kalian nggak dikritik, siapa lagi mau kalian kalian? Yang pertama, yang kedua. Ini sudah terjadi pengkhianatan kepada amarah konstitusi NKRI Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmurna Indonesia Tapi fakta hari ini Dikuasai oleh asing seperti China Kemarin ada beritanya China menguasai 90% nikel Indonesia Berarti ada pengkhianatan terhadap konstitusi Terus kalian marah di disuruh itu, Kalian marah sedangkan kalian sendiri mengakbut Kalian sendiri mengkhianati konstitusi itu Ini fakta Namanya kalian yang penguasa sekarang nih Negara ini penyambahmu Oh kawan Kalian yang sekarang membawa bangsa asing masuk ke sini Kalian yang sekarang ini menyenangkan amanah konstitusi, ingatkan kalian, ini bukan negara mbahmu. Siapapun kalian. baik videonya kawan.